Halo kawan murid, sel-sel yang normal dalam tubuh kita masing-masing memiliki fungsi tertentu untuk menopang kelangsungan hidup kita. Tapi gimana nih kalau ada sel kanker atau sel yang terinfeksi yang bisa menimbulkan kerusakan pada sel, jaringan, atau organ lain pada tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan yang serius pada tubuh kita? Kusuka biologi, biologi so awesome, oh my god! Pada video ini kita akan membahas imunitas spesifik tentang bagaimana respon imunitas seluler. Masih inget gak di video sebelumnya ada istilah respon imun yang diperantarai sel. Nah di video kali ini kita akan ganti istilah itu dengan respon imunitas seluler ya. Terus masih inget juga nggak? Sel imun apa sih yang berkontribusi pada sistem imunitas seluler itu? Ya, betul, sel T. Sebelum sel T beraksi, ia harus diaktifin dulu sama sel-sel imunitas lainnya. Secara sederhana, gini nih cara aktivasinya. Sel penyaji antigen atau antigen presentation cell yang disingkat APC berupa sel dendritik, makrofag atau sel B yang sedang berpatroli akan pergi ke jaringan limfoid setelah ia berhasil menangkap antigen. Terus setelah antigennya ditelan dan dihancurkan, sel penyaji antigen munculin fragmen antigen atau epitop. Fragmen itu akan dipegang oleh molekul MHC kelas 2 milik sel penyaji antigen yang dimunculkan di permukaan selnya. Kemudian reseptor sel T atau T-cell reseptor yang disingkat TCR di permukaan sel T penolong berikatan dengan epitop. Pada saat itu protein CD4 di permukaan sel T penolong berikatan dengan molekul MHC kelas 2 untuk membantu agar sel T penolong dan sel penyaji antigen tetap bergabung. Interaksi ini menyebabkan sel penyaji antigen mensekresikan sinyal sitokin yang disebut interleukin 1 yang mengaktifkan sel T penolong. Terus, sel T penolong yang sudah aktif dan memperbanyak diri bakal mensekresikan sitokin lain atau interleukin 2 untuk mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksik. Sekarang yuk kita fokus ke sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik yang sudah aktif bisa menyerang dan menghancurkan sel tubuh yang kena kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus atau patogen intraseluler lainnya dan jaringan asing sehingga ia disebut juga killer T cell. Gini nih caranya. Sel T sitotoksik akan berikatan dengan MHC kelas 1 yang memegang epitop antigen pada sel target. Protein CD8 berikatan dengan MHC kelas 1 sel sitotoksik sehingga menimbulkan interaksi antara sel target dengan sel T sitotoksik. Abis itu, sel T sitotoksik melepaskan molekul perforin yang membentuk pori-pori di dalam membran sel target dan granzim yang bisa memecah protein sel target. Granzi masuk secara endositosis ke dalam sel target dan mengawali apoptosis atau kematian sel terprogram untuk membuang sel yang tidak diperlukan oleh tubuh yang akhirnya menimbulkan kematian sel target. Setelah itu sel T terlepas dan bergerak untuk menghancurkan sel lain yang terinfeksi oleh patogen yang sama. Nah bagaimana, sekarang udah tau kan bagaimana mekanisme kerja sel T dalam membasmi sel tubuh terinfeksi termasuk sel kanker? Demikianlah penjelasan mengenai respon imunitas seluler, selanjutnya saya punya tantangan nih buat kamu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketika virus corona masuk dan menginfeksi sel Antigen virus akan dipresentasikan APC yang memunculkan molekul A Dan menstimulasi respon sel T sitotoksik dengan memunculkan reseptor B Yang akhirnya dapat menstimulasi respon imunitas dalam tubuh termasuk imunitas seluler Nah menurut pendapatmu